Jua benyu'un Sepora Ajunan Selam ahli Ngapora Mun'i Tolak Pas-pasirah Nisera Hilah Hilah Tulin si al Muhammad nuuna fa pung Muhammad nuuna fa aqra Muhammad nuun ta ta jalla Muhammad nu Nyuhun pelet, takut bentur topek dan raksah dari kaca leka. أنا ولا أطاعنا إلا عيني فأنا توضأ وخير ضروري فإن توضأ في Ya Rabbi ya tarlani wa يولال ساما Surah Al-Saff, Surah al Dunan, tak bisa lahan tangisan Terokeh ingat angkupan jiguna shuto maya innana O Allah, <laughs> I ask You, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matin islam. Wa min ni'ma. Alhamdulillah, Alladi jg min kumtis Muhammadin, shalallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa salli mabarik ala Syeidina Muhammad, al-nur dhati wa sirr sarih, bisaal asmai wa sifat. Rabbi jidni ilman. Warazukni fahman. Rabbi shrah liya sadri. Wayasir liya amri. Wahlu l-unggatan min lisani. Yahfuhu qawli. wasaddid lisani wa bi qalbi bi haqqi muhammadin sallallahu alayhi batila batila Lama alhimna rishdana wa a'idna min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina. Amma ba'at para pemirsa, para mitra pengajian Banyu Kiri'un yang dimuliakan Allah SWT. Baik yang langsung maupun yang melalui aplikasi Indo-Fewiti Banyu Kiri'un. Zantras Banyogir'on, Imo Banyogir'on, atau yang melalui The Meter Band, 1.03 atau yang melalui Repeater 8.14 atau 483 juga 803 atau 39 juga yang melalui Radio-radio FM, Alkair FM 1, Alkaidu 2, Permata FM, Banyu Banyukir FM, juga FM-FM yang lain. Atau yang melalui loudspeaker-loudspeaker pengeras-pengeras suara. Juga yang melalui konferensi telepon, yang melalui sound system sistem, sensor aktif, atau yang melalui media lainnya yang sangat kami muliakan, khususnya para ulama, para masyayih, para kiai, para satid, para toko, para sepoh. Lakukan timin, ngambil lebih, lebih barokah serta lebih manfaatnya kegiatan rutin kita pengajian Banyu Kiron. kita bersama mengatakan ceran Fatihah Kita haturkan kahiyaban bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Serang setuju keluarga-keluarga serang sahabat-sahabat beliau. Raji-raji Epon, putra-putra turunan Epon, keluarga Telum Epon. Para tabiin, bentab, ittabiin, tabi para nabi, para utusan, para wali, para imam, imam mujtahidin, para ulama, para sufia, pengarang-pengarang ilmuin masyarakat Yah, guru-guru betan guru saja, betan guru-ne guru dah tasaki, bengespo, laki maupun bini, laba-laba datang kebang sejama, cakap-cakap, cakap kenalan-kenalan, merat-merat santai-santai betan kulistejah, waronan sekebay fokus dah betan kulistejah, berans Rasa, tolong, berans apa pun tidak Sengatarain kanceran kepakusan keangkui petang kudus diajah. Orang Nisa atawasul kalau bantang kudus Orang Nisa kebaik pakus dia petang kudus diajah. Sengatarain kepakusan keangkui petang kudus diajah. umat Islam laki maupun bini. Khususnya pemirsa pengajian Banyu Giron. Saya ampun artikel tunya. Kita khususkan Haji Hashim. Arongan Sokobana Lauk, Kecamatan Sokobana Sampang. Siapun dati keltunnya malam selasa. Belulikor, Rabiul Awal, bulan mulut, 1444 Hijriah. Benar-benar menter, keingin yang barokah-baroknya kan pun saya keseput. Malam menter, petang kudus teje, anak poto, petang kudus terje, keluarga, petang kudus santri-santri, benar-benar, petang kudus terje, warah-benar, sehat awasul, kalau petang kudus terje, dengan aturan kencaran, kefokusan, keangkulik, petang kudus teje. Pura-pura jasa keperhubungan dan keputusan kunci saja. Malumatnya senantiasa mendapatkan Keridoan seharang pengampunannya pun Allah. Mendapatkan Kelampan serang beras sayang Allah melamat dar keinginnya barokah barokah pon pengajian barokah nak kafusan barokah na para ulama barokah para awlia barokah para syuhada' barokah para solihin barokah para guru para penghujoh eh pernah tambah barokah umur barokah ilmu na, baruka artana, baruka na, baruka aben, baruka nak barokah aritana barokah cikinah barokah aben barokah nak fotoan barokah keluarga barokah santren-santrena barokah jemaah anak barokah jemaah erna al ter, yang ingin pertolongan, perlindungan, bimbingan ma'unah serang inayah epon Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Matar yang ingin taufik serang hidayah epon Allah subhanahu wa ta'ala. Tetilah jalan upon patutun Allah Kerana kecempuran, kecempuran, kekompiran, kekompiran, kepungan, kepungan, kepungan, kebahagiaan, kebahagiaan tu ni akhirat. Apa ilang kesusahan, kesusahan, kesempekan, kesempekan, keserebekan, keserebekan, keselekuan, keselekuan, keselekuan. Malam-malam terdapat kuat majar otang ke kempang. Yang pernah tak butuh kangkuya otang. Yang pernah tulis lebar jalan pe otang, pe Muka-muka pernah jumpa rejikan oleh rezeki si halal, si barokah. Muka-muka pernah husnul khatimah lancang umur taat kalau benda kena bina Allah lancang umur indak menjunjung tinggi azman Allah ya para sehat ber selamat aman di jajahan di musibah dari pelay dari bencana dari melapetaka selamat dari petena-petena selamat dari kadal itu la janganlah orang silanya lah aganggu nak orang jangan ganggu Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari galin ate, kotor ate, peteng ate, kering ate, kering ate, lopen ate, maten ate. Malam terbareng na kuat iman, kuat Islam, bisa memperjuangkan agama Allah dinaikin dalam pan, dalam pan, epandulah sulitlah. لarsaki perjuangan-perjuangannya pun para ulama. menambahna ya, ilmu sebanyak ilmu bermanfaat, ilmu yang Pada kata enggak kecacat kalau ben kempang tercapai cita-cita dan -cita, sukses usaha. Ya, pernah terkabul pernyuknan-pernyuknan. Allah hadhihi niat wa la kulli niyatin shalihat wa la niyatil qabul wa tamami kullisul wa nailikul maqmul bihaqqi sidinar rasul. Habibina Abil Batul Sallallahu Alaihi Wasallam Lahumul Fatiha Al Fatiha Al Fatiha Al-Fatihah. Para Pemirsa para mitra pengajian Banjogiri on yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam bulan maulid Kak Dintoh Selalu kita berusaha Kekangkui matengaki kecintaan Dek keajinan Epa Rasulullah Salallahu Alaihi Wasallam Selalu berusaha ke mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melabihin cintanya dak ka barang-barang selain makhluk-makhluk selain Orang yang cinta, Kak itu selalu ingin akompol tero akompolah dan saya kecintaan. Tero tak panggih kecintaan. Ini katanya cinta. Dan Kak Adin merasa kecintaan kita seterah apolongan dan Rasulullah. Seterah tak panggih Rasulullah. Kenak di saat rasa cinta dengan seseorang. Maka makin lebih banyak kecintaan pun kita panggil ben Rasulullah. Itu panggil kita panggil ben. Barang lain. Itu panggil kita temabang tuanah. Walamik benda tuanah seintar Malaysia. Benda bangat tuanah, seentar dah ke Saudi, entar dah ke Hong Kong, entar dah ke tempat-tempat selain, abi tak datang. Kekeronangan gento kerongan dekkan Rasulullah pada pedekah pereng tuanah, sebadan yang ecuan. Mun sesemesternya kita lebih lebih kerong kepada Rasulullah, lebih cinta kepada Rasulullah. Cuma secara umum orang nikah lakukan perbincangan dari ke anak-an, dari ke bapaan sebered Malaysia, sebered dan yang luar negeri. Karena tak cinta kepada Rasulullah, kecintaan dari ke deka keluarga. Pula ambil benda bin ini. Saya nantara umroh. Lagi nantara umroh. Nantara haji. Ini saya paling kerongan sikam ini. Kerongan Rasulullah. pada keluarga. Orang secinta dan setong-setong. Rela dirinya menjadi kebulen. Menjadi budak. Menjadi hambanya. Jadi hamba sahayanya. Ero soro de rumah apu indah. Karena orang penikampunlah cinta. mun Orang penikah cinta ke Rasulullah. Kenapa saya se Eh Paku Naki Rasulullah. Okey, gini kawan, Saya paling ingat. Eh. Rasulullah. Ini kapan apa. Eh Paku Naki Rasulullah. Gagam. Banyaklah lampan. Lampan epon Rasulullah. Saya sayang orang yang Betul-betul cinta ke Rasulullah. Maka banyak pun lah sebisa kita lakukan. Karena cik lakon pakon. Biar Rasulullah abe siap. Kau kuih menghambar. Biar Rasulullah kakak kuih nyebar haki agama. pakon cukan ban Rasulullah kakak kuih nyari ilmu. Eh pakon cukan ban Rasulullah kakak kuih nyar ngar -nyarin. Keimanan. Kelaban. La ilaha illallah. Eh Pakuan Ban Rasulullah. Kangkui amar ma'ruf. Eh Pakuan Ban Rasulullah. Kangkui nahi mungkar. Epakon kanguya topet, pakon kangui hormat orang sepo, epakon kangui memperhatiaki anak-anak ngawasin anak, epakon kangui silaturahim, pakon kangui hormat tetangga, karena cinta k Rasulullah hendak menghambani Ya Rasulullah. Tak remeh bisa ambek ngelakwaki perintah-perintah Rasulullah. Maka wajib kita pendekah mencintai Rasulullah melebihi cintanya terhadap yang lain. Walau nak kalau bukan sebab cinta ke Rasulullah, orang pendekah rela menghamba ke Rasulullah. Kenapa siapa nak kira Rasulullah yang mana lah hamba? Budak, yende. kenapa nak cinta mana bibi kurang cinta kita enda buntun sedik ngodina dalam pandar rasulullah insyaallah rasulullah senying ke dari larangan-larangan epon rasulullah Tak patah kencang. Cuma Nabi orang yang penikah pun lecinta. Tak kok minta. Ika senangin ban Rasulullah. mumpasanan abek Alakoh larangan. Ipun Rasulullah. Tak kok minta. Ika cintain ban Rasulullah. Sebab unkoh jika cinta neka Rasulullah. Terus cinta neki ban Rasulullah. Tapi musengkoh riaa. Tengkah. Saya tak tepat, tahu. Langgar kelarangan-larangan Rasulullah. Yang kau tak kira kecintakan je. Ada orang yang bernikah. Teruai kecintaan nabi ni. Teruai kecintaan seorang lelaki. Maha laku kau tak kira-kira kelarangan seorang lelaki. Larang dengan bini. Kau tak minta ikan dek ini. nikah. Sanika. Bede rasa pengatakok ini. Kok mempasanan alanggar deka perintahna Rasulullah, cengkok atau minta ikan de inna Rasulullah mun pas lecekan. Aribaan. Tungat tuwe nasmana sen oreng. Cungki-cungkie atawa Minuman-minuman keras, atau ber sombong, atau leburan ketunyah, itu tempang benda ke akhiran. Atau bersenkorering mureng, tak kau miksen kok, leki, tak kesenangan dengan Rasulullah. Mungkin yang kau cek cinta dengan Rasulullah, terus kesenangan dengan Rasulullah. Monsekok pah azina ngakan pereng riba. Atau berdolim. Daka orang lain. Kok mipah deki. Tak kena indahin benar Rasulullah. Kan saya kacak saya dengan orang ini kan lah. Betul-betul cinta. Daka Rasulullah. Timat Ahabba Abduh. orang yang mencinta ada ke sesuatu mereka bisa rela aban paneka menghamba ketibude orang cinta cintanya titik orang Kewajiban-kewajiban. Syedar Allah. Nek ya. Apa kita panik kewajiban kiki ke angkuh cinta k Rasulullah. Kim maling amal lagi aku mana? Maling aja win. larangan larangannya Mereka cinta k Rasulullah. Abu panik menghamba alat Apa? nafas itu ek, tidak ikasendengin orang se ikacin dai anik ka mareken lebih cinta ka rasulullah etempeng ban se lae ya. maka tanto akan mendahulukan kelakuan akemah etempeng ban kelakuan se lae ya. Ketika kita menikah, pola cinta dekat ke seseorang. Maka, menikah bisa merokok, bisa membuta. Artinya, negatif. Kenapa? Tegaklah, Pak Panglo. Orang yang melawan cinta, panika, tak akan mengerekannya. Tegaklah, hilangkan, terlalu tinggi, tidak akan mengerekannya. Takalai kau cinta ada erma. Hubu kalisha iu ami wu sim. Mulai orang ni kecinta ada kesetung-setung, maka kecintaan keseput ni ke sampai bisa membutah. Bisa membutah. Maksudnya membuta ada erma. Iki le tak tahu dus. Tak ada lain, paham yang buta saja. Tak lah, Saya anak, saya bini, bina, laki, saya temu bapa, saya temu tetangga, kelakuan saya salahkan saya, sekalipun, saya tidak tahu. Kenapa boleh saya tidak salah? Kalau saya salahkan sekalipun, bisa tak tahu. Boleh tak salah. Ketika mahma buta. Mahkopok. Eh, Boleh nak ada orang tak hijab. Tak hijab. Boleh lain ban rang towana. Boleh lain ban kurun kapi. Tak kena hijab. Mahma kopok. Kubukali syai yukmi wa yusimu cintamu terhadap sesuatu panika mebutah artina ketika kita panika nikah cinta ada ke Rasulullah tak usah peduli orang panika menilai Orang orang panikan seneng atau senep sekalipun tak usah peduli urupanika iman sesampurna imanumarin la yakunu hatta yarana san mutsila bayakun mathu humu wa lam yakhsha law matlaimin fi dhil iman seseorang ada tak sampurna je sampai Tak parduli dek penilaian orang lain. Orang lain pandi ke anil lain. Ia akan ontah. Si anil lain ni ka ontah. Ia akan ontah orang. Benih kerana. Ni ingin ni aki orang. Maksudlah alam na. Andin orang lain. Ia akan ontah. Panglo na orang lain. Ia akan panglo na ontah. Tak guna ontah. Sebentar Allah ni maksudnya. Saya pentinglah tetap pada Allah taala orang penikah nilai bender salah tak usah peduli tak usah peduli Herekan unta fatta fa yakunu madhuhu wa dhammuhu sawah oreng ngalem oreng nyale den paden karesa lam yakhsya lauma talaim min fid ula elmu pray allah ngelakonin perintahna allah jawin larangan-laranganipun larangan, -larangan epon allah nika tak takok e lo oreng nik iman se Ketika kita apanya kekutu cinta, kalau Rasulullah harus melebihi yang lain, sehingga kita bisa alaksanakan agama. Senang saya kebecian, benar-benar. Senang saya panglo benar-benar. Sehingga lain seorang alanggar, benar-benar yang tak alanggar. Orang lain, nyorok kabar, aku menyorok ke Timur misalnya, maka torok si aku. karena ampun lebih cinta Oke. ke mana, lebih cinta ke Rasulullah, lebih cinta, dek kapan apa sih Pako Rasulullah? Malam matahari sahas, kita apa nikah bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai perjuangan, melebihi cintanya terhadap yang lain. Malah matahari kita apa nikah, anda kelakuan-kelakuan, saya dek kecintaan dek dike Allah, kecintaan dek Rasulullah. Malah matahari, apa yang ada suasana? Saya bisa... Adorong abad kangkui mencintai Allah, mencintai Rasulullah, mencintai perjuangan. Almarhum ter, cintanya kita terhadap setelah keadit itu melebihi cintanya daripada cintanya terhadap yang lain. Orang yang panik ke mana Nabi cinta kerana Allah. Maka sekaligus mas. Orang panik cinta dengan manusia ni, setong manusia. Anak apa cinta dengan orang ni kan? Boleh orang ni kan atau anda ka Allah? Cinta dengan orang ni, anak apa boleh nak? Boleh nak orang panik, orang Islam. Maka sekaligus. Menurang yang panik tak tahu anda ke Allah. Kita ya cintain pun. Kita cermat. Menurang yang panik kafir, tak tahu. Tanda masuk Islam. ya Dengan sendirinya cermat. Ini kemas dia Ketika mencintai seseorang. Karena Allah misalnya. Sekaligus benci dia orang yang kelabar. Orang orang yang panikah. Atau Allah. Senang. Sekaligus. Men orang panika ampun melanggar dia ke perintah. Nah, dia tak senang. Menyapapun senang. Berarti tak cinta panikanya Iklam anna kulla man yuhibu fillah Labudda min ayyub Ghidda fillah Oh ini dengan sampaian bahawa Orang yang penikamu Nabi cinta karena Allah Maka Pasti Benci karena Allah Kalau menurut Islam ni ke orang yang sehat Toat ke Allah Menkafir berarti melanggar ke Allah Iba cik dengan sendirinya Nika labudda ayyub ghidda fillah Ni kata rumus ni. Fa innaka in ahbabta insanan 'indahu muti'un lillah wa mahbubun 'indallah fa in asahu falabudda an tabghidahu li'annahu 'asin lillah wa mamqutun 'indallah. Ni kata buat pun Imam Al-Ghazali ilm kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 144. Mun sampian ni kecinta dia ke seseorang. Polan orang yang panikataan ke Allah. Ngelakuin perintah-perintahkan Allah. Jauhin larangan-larangan Allah. Polan orang yang panikai keseningin dengan Allah. Kecintaan Allah kalau bantahakun dia. Maka sekaligus. Ketika orang ni kemaksiat dia ke Allah. mesti abek ni kebecik. Polan ni kemaksiat ke Allah. Polan panikai bentunin Allah. Nanti pun ke ahli maksiat. Cek lebur. Kemaksiatan ni ke. Orang saya bentuhin benda Allah ah, kutun roh, iya. Allah. Apa? Pandai kau turut cermati benda mon Allah Allah bentuk dekat setiap orang paham apa pas nengah saya pentunin Allah. Keler, jangan tertipu dengan bahasa intoleransi intoleransi. Ini kebahasa saya sengaja benda orang-orang kafir. Pandai kau nakik angkui ngaco. Islam. Lepas itu saya kocak intoleransi ni. Kemudian Islam. Saya kocak terorisme. Teroris-teroris ni. Kemudian Islam. Kemudian kafir mati orang. Tak ada teroris ni. Tak ada kocak teroris. Saya berapa ni kocak. Sambu teroris. Coba. Coba orang Islam. Islam. Sampai Mahaten, Kedik tanker bayi bengkon, wah empon, bazar-bazar ini kuncakit teroris, teroris, teroris. Ini Nika keselamatan nikah. Ini Nika gak menyaring Mahaten. Semahaten si lengkap ya ada bahasa teroris. Bila kalau sengaja ben orang-orang kafir menikah, bahasa-bahasa apa namun ditujukan ke Islam buat umat Islam. Wah man, akhbar bisa berbincang faham darurat tiub agi dulu didih. Mon orang le cinta dengan setong sebab maka dengan segala khusus pasti men. Napa nyamanah? Musteh membenci. Tak kesepulike. Mon orang pandai kecintaan boleh orang nikah. Alakoh baku. Sekaligus ini, aku, cuba, ber, Nika pun nikah ni ke arah kau cuba. Kaya apa? Becik. Ni kemastapun barang tentu. Ada orang. Engkau senang ke orang ni. Ada apa pula na? Ora orang ni apa pula na? Laku aku boleh fokus dekat tangan anak. Dekat tangan kompoi. Aku boleh fokus dekat tangan kompoi. Tapi engkau senang ke orang ni. Cik kompoi laku edik berik melulu. Anak engkau laku iri berik melulu sekaligus mumpah di anak ben kompoe panik selakuirampas melolo maka abak mesti beci ha jalatna ah uh nyawane uh. bahasa-bahasa toleransi sama, cuma sampai senang dek kemaksiatan sampai senang dek ke kekufuran. Ar ridho bil maksiatimak syatun, ridho terhadap kemaksiatan adalah maksiat. Ridho, tak usah ngelakuin. kan? Ridho maksiat pun kan. bil kufri, kufrun. Ridho terhadap kekafiran, kafir. Tak usah sampai asojud karcah kan rida dengan kekafiran itu adalah kufur. Ini kaida ni. Set parlo terus kita sampaikan hal ka ditoh supaya sampai beda orang Islam pandikan menjadi korban dengan bahasa-bahasa jargon-jargon semak keluar abe dari Islam Dan iman kita cekun mikirin abad tibi tapi cekun mikirin orang lain. Cek sampai orang lain. Pernyataan pelicar tertipu dengan bahasa bahasan orang kafir. Saya cek kok kaki karena Islam sampai-sampai abad menikah percaya. Saya se kekafiran. Semua agama benar. Semua agama masuk surga. Kita terus menyuarakan. Manik. Perjuangan kita mengenikah bersuara. Kangkui menjawab semua hal. Menjawab kebatilan, kebatilan. Bersuara. nikah perjuang orang no mangken. Perang orang mangken. Nika perang lebet nge suara. Eh, Facebook, Facebook. Eh, W.A. W.A. Sebab apa? Lebihnya teretan-teretan kita, penikah. Tak oning di mana kawan. Di mana lawan. Tetapi saya betul. Pak-tepak akan. Kan jana tibi. Pak nolongin musuh. Kamu boleh berang. Pak bisa menang. Mumpas nolongin musuh. Pak nyerang. Tak kesebuah Main bal-balan. Benda nak. Nantuk ke gawangan din musuh. Apakah kau nantuk ke din tibi? Tak lemena. Kadang-kadang kerana tertipu. Tertipu orang yang berpapusah. Ngaru lah. Perpusan nantuk ke din tibi. Eh tentu aku. Tertipu ni kanya. Gudung. Gudung. Para pemesah, para mitra pengajian, Banyu Giri Onjeng dimanjakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemburan kecintaan seorang sahabat terhadap baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, panik diutamakan keselamatannya selalu dimuliakan suatu saat orang-orang musyrik, orang-orang kafir panika ngening nahan nganing nyantak Zaid Ibnu Dathina Zaid Ibnu Dathina radhiyallahu ta'ala saya ke Zaid bin Dathina panikah Ekebaik tawanan perang. Ekebaik tawanan perang. Beberapa lama kemudian. Zaid bin Dathina. Epekeluar. Dari penjara. Epekeluar dari tanah haram. Kangkui epaten di luar tanah haram di keluar pun bon. Depak keluar tanah haram dipersiapkan ben orang-orang kafir segala peralatan dan teknis untuk membunuh Zaid bin Dzina Dibik orang kafir sama rencana etahan mele tahan pas di penjara, matero epa keluar. Epatena. Epatena di luar tanah haram. Tingapun segalanya dipersiapkan, segalanya subah, sudah siap, maka sebagian orang kafir deke ngucak deke Zaid bin Datsinah. Ansyudukallah ya Zaid Atu hibbu anna Muhammadan an indana makanak yudrab unuquhu wa annaka fi ahlikah marada Zaid bin Dathinah dereng maragera je saking setia sepaten de benih banget. tapi Muhammad sepaten Sepeteng le era. jaltong le era. Apesa petan bencetakan. Sedangkan benda yang selamat takki. Benda selamat. Muhammad. Saya petengah. Tak ada makanan kira. Mungku benda. Zaid bin datina. Teti saya kebaikan ternak benda. Ekan ternak Muhammad benda. Muhammad sepatengah. Muhammad sepecal tu ngaji takah? Muhammad sepet tengah. Baan dekian, apa mulaikah ke keluarganya ba? Wanakah ke fi ahli kah? Ba ni apa mulaikah mengkubat kah? Dalam Zaid bin Thina? Wallahi ma, uhbu Anna Muhammadan il An, fi makanihi ladi wa fi. Tusibhu syaukatun. Wa inni jalisun fi ahli. Demi Allah. Kula penikah. Tak endak pun tan. Umpam mempasanan kanjing Nabi Muhammad. Penikah dengan e tempat. Dan dengan itu e lemah. Nekaknya e capok. Cocok duri. Sementara gulah. Neng-nengi e kantor. Ka Kula. Tak rela pun tan. Jangankan sampai mata Rasulullah. Jangankan sampai ating. Kerana Rasulullah punih, kerana cocok duri. Pas gula neng neng neng rela, rela. Duri, ang hati gula ni. Gula rela, mun pasanan, nake cocok duri angan gula ni kamera. Jangankan sampai etempeng ban Rasulullah panik tinggal. Etempeng ban Rasulullah nika cepok duri ang, -ang gula gule mateh. sampai Rasulullah panik. Kan. Elo kain. Cek sampai e pedeng le era. Keni cecak duri beh gule nika. Tak rela gula pas neng-neng. Ulo ko tu berusaha, Kau tu berjuang Kau ni ke de'ram Rasulullah je sampai ej tok duri. Mode arkan de kula ni pengben Rasulullah panikai capok. Ej tok duri. Je sampai Rasulullah panikai ej tok duri. Masya-Allah. Ni ke jin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa nah jan orang-orang kafir. Napa nah jan orang-orang musyrik. Wallahi ma ra'ayna ahadan yuhibbu ahadan kama yuhibbu ashabu Muhammadin Muhammadan. Demi Allah. Kita dia tak pernah mengkin, tak pernah nemunin yang Yahudi Nasrani. Orang secinta ada kesetong orang. Siapa pada bencinta nak. sahabat dengan Muhammad. Takkan Muhammad. Mak cinta ke luar apa. Sampai lebih cinta. Tempeng benka abang tibi. Aben rela dikorbankan. Aben rela. Kau mati. Asalkan Rasulullah. Cik sampai cocok duri dekat. Kau tak nama ni ni je. cinta. Pada bencinta lah. Cacakan, cacakan, cina Muhammad, deg ke Muhammad, cintana ke Muhammad, tak nemu nijat, ikun ke Muhammad ni siapa? Lebih cinta etempeng ban ke abah, lebih cinta etempeng ke anak, ban ke rengtuan, etempeng ban ke tarian, etempeng deg ke keluarga, etempeng deg ke artan, etempeng ban tegeng, etempeng ban roman cintaan ke Muhammad anilah ah, kan tak nemu je tak kala cinta kala ken cinta kebi ni tak nemu je tak kira apa pada mencinta nah sahabat ke Muhammad ke Muhammad mung tak orang-orang kafir panik oning de Tengkinah kecintaan epon para sahabat-sahabat bagi Nabi, cinta tidak kajian epon kanjeng Nabi. Maka terakhir ini, kitab Jirobul Miskin, petong polo dua, halaman petong polo dua. E waktu peperangan Uhud. E waktu peperangan Uhud. Penduduk-penduduk Madinah menjerit histeris. Penduduk Madinah menjerit acering. Karena apa-apa? Karena berdekapur bahwa kanjeng Nabi Muhammad Pernika setel. Dengan peperangan Uhud. Itu pun paten dan kafir. Maka jeritan-jeritan panik histeris. Orang nikah acereng kekapi. acarengeng rapdi ning emadina ola ning eding bahwa kanjing nabi panika sedde ceponing uh ba ada di antaranya orang bini de sapet ansor anika ekafarin uh bap an sampeyan mate Bapaan Sambian mati, tapi orang bini nikah. Mereksanin. Ketipu apa kanji Nabi Muhammad? Saya periksanin kanji Nabi Muhammad. Jika saya kapodagi nikah, bapaan mati. Eh, kau boleh, boleh. Tanya-tanya Sambian mati ya. Syahid ke Visa bila? Ketipu apa kanji Nabi Muhammad? Seikai manin kan jing Nabi Muhammad. Munkun lataritan kendainlah mati. Bapak mati kendain. Boleh-boleh. Ra kena sambian. Syahid fi sabirillah. Mati kia. Mati di dalam medan tempur. Ketika kenapa Rasulullah? Rasulullah. Seikai dengan ini kak. Laki lah kendain laki. Muda di sini kak. Olana derik kepikirna ka Rasulullah. Yang ditanya adalah Rasulullah. Mon gun polana Bapak Andre dan lagi niki mele mate adda. Da iken gelek-gelek. Selalu ditanya, saya, saya tanya Rasulullah. Tak nersa gitu, mak mangan dicapok di menan. Tang laki tak seniketan, Rasulullah gak ada. Setengah ternyata pasangan Rasulullah panik. Kan ngumbar, eh kebal. buh, anjing Nabi Muhammad nih kebun ngumbar. Iya, nyak dan sampean, entah nih. Kak, selamat, tung goreng bini wanikang ulattin dek kajenan epon baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung mancing langsung neguk koncon angkuyah sambil mathebu bi abi anta ummi ya Rasulullah. la ubali idza salim ta min atabin kull musibatan ba'daka jalal Ya Rasulullah. Abdir tak faduli pun. Kenapa nah asal-asal terjadi asalkan ajunan selamat. Apapun yang terjadi asalkan ajunan selamat. Abdir tak faduli. Kau lakih. Kau anak. Kau orang tua matikan. Tak faduli abdina. Tak akan meraihkan abdina. Sepenting. Ajunan selamat. Sementing ajunan laki odi. Sebab musibah ento. Sepele. Asalkan benih musibah ajunan. Se si agung si se si raja. Si sangat berharga. A ajunan. Musibah apa selain ini kayak kini? Asalkan ajunan setiap kapok musibah musibahin, kurang musibatin anda ke Jalal. Setiap musibah, seselain ajunan, Jalal, sepele, keni, keni, urusan sepele. Saya Se penting kanjeng Nabi selamat, masya Allah. Lebih cinta ke kanjeng Nabi, eh benda kata raya tanah. Etempang bendak kat bapa, anda tempang bendak kelakina. Nika terang aki neng kitab Al-Futuhatul Aliyah, halaman 100 petong bolopetok. Bokdul akabir kento madhabu lau khuyruh sahabah bainal jannati wa sohbati muhammadin lakhtaru sohbata muhammad cak saking para Sahabat kentuh sohapet, mili apa milen cak saking Sahabat apa milen marah be'an dia apa sohapat misalnya sohapat ajunan milen apa umpama itu pemilahan, aku malaikat si pemilahan, ketika apa sahpet, ajunan kento umpama itu pemilahan setong dari selah setong si dua, milah setong diantara dua, Napa ajunan kento para sahabat? milia surga atau milia akan ceben kencing nabi. Niscaya para sahabat-sahabat nik akan kompak memilih bersahabat dengan kanjing Nabi. Karena dia lebih lebur dia ke kanjing Nabi, tempeng benda ke suarga. Eh tempeng ben, ke suarga, leburan ke kanjing Nabi. Tinting ke pokok, apulang benda ke Kanjeng Nabi. Sepet lebih cinta e tempeng benda suar ke suarga, ke para sahabat. Saya para sahabat ini keberanian mengorbankan segala galanya demi agama yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rela mengorbankan hartanya, rela mengorbankan kelakon, kegennah, rela mengorbankan bengkona. rela mengorbankan dirinya sampai kah jiwa dan raganya sekalipun. Ini kepada sahabat. Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Aqaz. Kenta Matabu. Ana fi zilli arsyir rahman. al qiyamah. Ana' wa man habbanat. Sengkok ku laku. Ada yang benda iung naungna arashah. Allah subhanahu wa ta'ala ku laku ni tanda kiamat. Ia sengkok pun orang-orang yang secinta ke sengkok. Cekpon habib Abu Bakar bin ambil al-atas. Tati sengko, bon orang-orang secinta ke sengko. Ariku laku, bener nih tempat kehormatan. Seolek ong naung na aras, olek ong naung na aras. Eri tirik aman. Sengko ra pulong orang-orang secinta ke sengko. Fakai fabiman. Habba muhammad wathaba'a muhammadan. Tak boleh. mun orang yang jadi cinta ke kanjeng Nabi Muhammad. Pas norok, tak kala lampan dalam ke kanjeng Nabi Muhammad. Cak dan kun cinta. Baikah sengkok. Bekal ban sengkok. Dan lagi. Tina kiamat ku laku. Tak boleh. Men orang yang jadi saya. Kacintain. Bani kun sengkok. Pas kanjeng Nabi Muhammad. Bani saka tercinta. Tapi. Betul-betul melaksanakan. Dekat perintah-perintah Rasulullah. Mengindahkan. Dekat lelampan lelampan Rasulullah. Dekat lelampan lelampan Rasulullah. Apa tak boleh? Cengkun apalang benar kau apa ijirah? Lekah hormatan. Dekat rumah. Mumpah apalang benar-benar Nabi Muhammad. Apolong benar-benar sengkok. Apalang benar-benar sengkok. Lebur ke sengkok ni nak tunya. Apalang apalang laku ni akhirat. apa boleh. Itu nyeriak. Jinta dakar Rasulullah pasti akan dikumpulkan serangajuna ni pon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa taala kerana sekat dintoh, menteri pernah manfaat di dunia bolak Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahiyallah alamin. Allahumma Muhammad wa ala ali Muhammad wa ya ilahana, wa li kulli karbin azim, wa farri jamanan, ufihi, Ya Maulana ya Mujib, ya hadiruna ya ghib, tawassalna ilaika bil Habib, jatina hajatina qarib, Wa antalahawlikul hajjadin faqdiha fad billahi rahmani rahim. Ma yatahin lahul nasi min rahmatin blam yumsikalah wa mayumsikulam ursilalahu min ba'di wa huwa azizul hakim. Allahumma ina nisnaf bidukana stavo diukandi ana na wam fosena wana na ana anusaruna aksiana mo. Kaminaw mina kominaw mina kanda khairul fat ya hain. Kambia sirulat asirul tamim bil khair. Lami sirana wala ta asir alina ya muya kulli asir. Kata yasirul asir. Alaqasahlun yaseer Allahumma la tahjub da'watana wa la tarudda mas'alatan wa la tada'na bi wa la taqilna ila hawlina wa quwwatina warham ajzana wa faqa'tana laqad daqa wa tkiru, umri. Pantal الْعَالِمُ بِسِرِّنَا وَجَهْرِنَا wajah rina, alma likurina fina wogur rina, al koadir ala tafriji karbina wataisi ri osrina. Allah humaraham man na adumam aroduh wazda wa Ya man wamaral ibadu fadluhu wa atao wasal si bariyyata judhu wa ni'mah uh. oh ha ana abuduka muhtajun ila ma indak faqirun an nadrujutaka wa ifdak mudnibun nas'aluka minjal afw wa al-ghufran khaifun natlubu minkas safh wal aman musi'un asi'asun Masa taubatun tamhu Zulmal isa ati wal isyan Allah, ya Rahman, dan Ya Allah, ya Allah, ya Rabb dan Ya alaihi ya Rahman, Walam Ya Allah, ya Rahman, dan Ya Allah, ya تو كان بين الاهل والوطن ya يا ارحم الراحمين يا عليم بما في السرائر يا من هو المطلي على مقنون الضمائر يا من هو فوق عباده قاهر يا من هو الاول قبل كل شيء والاخر بعد كل شيء نسالك يا رب biqudratika ala kulli shay'i ighfir lana kulli shay'in hatta la nas'alana an shay'in ya man bi ya man anhu ya Para pemirsa, mitra pengajian Banyugirun yang dimuliakan Allah SWT. Makan laras are kemis. Lakuk Jumat manis. Lakuk Jumat lagi. Malamater kita Bisa apangki boleh langsung lakuk nang acara Jumat legi. Malamater wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. wabarakatuh. amin amin ya robbal alamin